Air, air oke selamat datang di mana part ke 6 Ya, kemarin ternyata kita kita masih gagal untuk dapatin siroksis Jadi udah diambil sama orang. Tapi untuk sekarang kita mau berkeliling-keliling dulu karena masih banyak hal yang ingin saya buat ya. Ini pun harus pakai Thunderstone. Mungkin saya mau bikin dulu sebentar. Salah. Langsung kita ke shop student store, student store. Kita buka dulu satu-satu. yang glasier apa standar tanda? ya. Ayo. Oke, ini beli satu aja deh. Masih ada. Huh? Oke. Okay. Kita langsung cek workshop. Oke, okay, kita buat. Mudah-mudahan ini dapat yang bisa naikin level. Tandar, bukan Tandar. Oh, untuk mudah punya bahannya. Kita pakai flora aja sama ciprus. Mungkin ini akan di-skip aja ya, teman-teman. Jadi bisa langsung dapat lightning rod, lumayan, senjata dapat senjata baru, mudah-mudahan ini bisa naikin, oh ternyata di sini harus ada ikan ya, oke kita lihat dulu di grow group. di grow group mungkin ada apa ada yang naik tadi yang Lightning Road Oh ternyata yes dapat mantap Yes ternyata dapat Oke okay, teman-teman mungkin kita langsung lanjut aja ya ke storynya langsung tapi sebelum itu kita save dulu jangan lupa HP udah 120 mantap Oke, okay. seperti biasa kita di sini masih ada kelas, berarti kita langsung ke student affairs, admin center untuk siswa. Kita ngambil tugas dulu. Oke okay, "Kita ada membahas tentang yang paling dasar kita kita yang gurunya siapa yang oh, Melanie Melani itu yang penjaga UKS, penjaga UKS. Oke, kita terima. Kita mulai masuk kelas. Sore dewa Oke, makasih Neng -neng. Bukan benar penjaga UKS, Melanie Enggak ada dubbing -nya. Belajar tanaman Oke kita belajar bahan yang basic dulu Yang dasar dulu untuk sintesis Untuk kita bikin obatnya mati untuk doming Spirit Indonesia-nya ya. Di sini saya diam aja. Oh, ke Living Forest, oke. Okay. Air Oke, sekarang kita belajar macul, saudara-saudara Dikasih sekop Oke, kalau udah selesai, kita ke student FWR lagi Oke, tugas macul Kita save dulu Workshop Oke okay. Langsung Ke living forest Tapi sebelum ke living forest Saya mau mancing dulu Karena ada beberapa item Yang ingin saya buka Buat naikin Statusnya Terus yang lain Oke kita ke The Hague. Oke ini bakalan di skip ya teman temen Oke temen-temen Tadi udah cari bahan di The Hague, ya Tapi mungkin sebelum ke Living Forest Saya mau ke Akkadung ini dulu Mau buat naikin yang status Lupa mau bikin apa ya makanya kita set dulu deh kita save dulu biar enak lalu harus pakai tuh apa ya yang pakai tuh ini bukan Oh enggak bukan. di Atanor. oke kita ke Atanor dulu sebentar buat naikin mudah-mudahan bisa apa ya ini kok ya oh ini kan udah oh yang Dol ya yang Dol. nah ini ya benar. ini pakai ini, lah pakai stuff, nah ini, ada koral, bagas catanya fine. oke okay, deh, oke okay, mantap jiwa, lightning ada lightningnya, lalu di sini mungkin buat tambahin apa ya, hp, hp dan attack apa oh, critical, attack aja deh, oke okay, mantap. Oke okay, mungkin itu aja yang ini oh. apa ini? Oh masih belum bisa. Oke. Okay. Langsung aja berarti di sini ada yang pada naik. Ini enggak bukan. Oke. Okay. Mantap jiwa. Oke okay, just naik. Apa naik? Mantap. Attack-nya pun naik. Mantap. Defense-nya pun naik baliknya mah belum ada ini belum ada eh sini kek Oh dia nama daerah ya Oke okay, mantap ya lupa saya ini lihat belum ada belum ada Oke okay, deh kita langsung aja ngelanjutin ke tugas kita jangan lupa di save dulu F1 langsung off campus kita ke Living Forest Oke di Living Forest kita mau macul macul kecil-kecil macul dulu deh Mudah-mudahan di sini banyak senjatanya. kita mungkin ke eh ke mana ini buju kusing nah, udah deh cepetan kita selesaiin tugasnya dulu. Wih, ini biru bisa langsung dihancurkan. Mantap. Udah lewatin aja. Ah, bagus sekali ada wortip. Tapi kenapa ya tadi ada yang merah ya? Udahlah, jadilah, tinggalin aja. Oke, okay, kita ke kanan aja deh ke 11 coba coba cek yang merah kenapa ini sama aja ternyata kolarya bisa diambil langsung berarti kita ambil langsung aja kolarya kalau tekniknya udah gede itu 116 bisa ngumpulin kolarya Oke langsung cekidot aja. Ternyata yang merah juga sama aja. Mungkin ada yang bisa diambil kalau misalkan itu apa? Yang merah sama si Mickey. Oke, kita lihat kita ke sebelah kanan ke bagian timur. Eh, ada anak-anak di sini. Halo. Oh, ada Nemo ternyata. Oke okay, deh dadah nebu kita lihat Bapak ini jalan yang benar atau salah mudah-mudahan ini benar jalannya Oke okay, cekidot. daun mungkin sekalian aja ini ambil pas lemeknya paling sakit oke okay. udah tiga jam lagi udah oke okay, sekalian ini ada di uh ternyata jauh bener men mamen baru tahu ternyata Oke, teman-teman langsung aja deh. Jangan nggak usah basa-basi dulu lawan monster. Kalau misalnya itu kita skip aja deh. Takutnya nanti ada monster yang lebih gede, yang mini boss lah. Yang mini boss, bukan ada yang mini boss. Bisa diambil juga yang mini boss. Bos, kalian ambil aja dah. Ikan uh, gila, banyak korellianya. Men satu-satu kita ambil korellianya ini banyak banget, tapi SP-nya nih cuma 25. ada ini lagi ada beruang Buh, Nah, Ini hati sister dapat di the Hague, ya ya, mantep. Hai, kita matiin aja Polarianya kita matiin dulu, maaf Kolaria Kolaria kita pada matiin dulu, karena kita mau ngambil beruang Duh sakit gila parah ini, mantap juga Paling sakit diantar yang lain kan? Oke okay, mudah-mudahan bisa setan pakai kolaringan. Bisa. Ini ada repot yang beruang. Oh mantap kan. Pusing langsung puyeng Pusing dulu puyeng Nah, oke okay. deh. kita waktunya menyerang malah langsung sadar kan ada gara-gara nyerang ada di send loh nah, lo. Tapi nggak apa-apalah. sekalian kita ngambil di lubang. Bagus, bagus, mantap. Nah, pada kuat, udah- pada mantap, oke mudah-mudahan dapat head tracker. Oh iya yeah, mantap. Oke perjalanan kita masih panjang mas bro. Mudah-mudahan di sini ada resep gitulah, kan oh, lumayan ada yang baru-baru gitu loh cari cari cari cari dari sesuatu mana sih? ada yang berutang? oh ada lagi mamem yang mini mini eh, mini mini ah lawanin aja lah kepalang lawanin kita kita matiin kolaria mati kau jelekannya kita matiin semua pen pakaian lain Nyala matiin kalian, kau lari. Aku ya. berat, geser, langsung matiin si Arielnya. Enggak sih merepotkan Oke langsung aja Pola Riano Gunakan Pusing lah pusing Oh mantap Waktunya menyerang Faye Serang ajalah biasa Langsung bangun. Mantap sekali Eh tadi padahal pakai plant sama-sama flame ya udahlah nggak apa papalah sama mati lagi eh, pakai flame coba eh salah atlet pakai flame mati ya bakar Tuhan mantap jiwa nah head bisa dapat dah dihapet udah nggak dapet ya parah banget ya matiin. Duh, matiin. mati ya udah mati ya bukan bener ya mantep padahal mantep tuh dapat beruang resep dong Oh uh, resep ini kan udah dapet Oh ini yang udah jadi bukan resep udah 6 jam gila cekidaw cekidaw cekidaw wucu pecabangnya kelamaan banyak aduh jangan lawan dulu monster deh jangan dulu ngebag kebiasaan ngebag ini lagi buru-buru nih kalau udah malam udah gas gaswat cekidaw cekidaw pilih Nah, buat bahan-bahan, iya, buat bahan-bahan. Ada -bahan. uning juga uning. Terus ke kanan bang, kanan kesini kan. Oh mantap akhirnya kita mau jadi macul. Ini, okay. Oh iya benar tapi sebelum apa ya mancing mancing oh clear water air ini apa banyak om bayam bayam mayan ini waduh wah wah wah udah mulai sore udah kayak hutan beracun wah gawat wah udah malam ah ya, ya ya ya ya ya ya oh di sana di sini ternyata ya pan hilang nah eh tuh kan bener ya mohon maaf teman teman ini kayaknya ya gitu deh kadang muncul kadang nggak Niki nggak ada hmm. Oke okay. Tugas Oh cuman gitu doang Ternyata uh, Mantuknya Perjalanannya doang Sampai lama tutorialnya dulu tutorial berkebun oh ternyata ada ini ada keterangannya juga kita pun bisa manen ya nanem lalu manen kalau kalau kecepatan tolong di pause aja ya Jadi setiap dungeon juga ada kebunnya. Jadi kita bisa nanam-nanam gitu deh. Ya buat kita juga sih. Oke, deh. Sudah masuk ensiklopedia. barulah kita ambil hasil panen jadi kita bisa nanam dulu kalian kita ambil bahan-bahannya Oh seperti itu tapi jangan lupa kita harus nyiram ya nanti Panen Panen-panen Oke okay deh Kita harus ambil air Coba bisa disiram lagi Oke okay, mungkin gitu aja Oke okay, Karena kita udah selesai atau aja item Nggak tau nih nilainya berapa guys Cuman gitu doang, cuman nanam-nanam doang Ke workshop dulu deh, save dulu Tapi kita banyak dapat item yang baru Oke kita lihat dulu Hey. Kita ke student affair Kita cek Apakah kita nilainya bagus Atau bagaimana Bingung deh pelajaran hal ini adalah belajar berkebun dari dokter Melanie ya lumayan lah buat bikin item-item Oke okay, kita dapat A Kalau kita ngambil semua juga panennya mungkin Ya gak tau gimana penilaiannya lah Bingung Oke okay, A terus mantap Dan kita free time Mantap Hari libur sini tidak ada tugas tapi mungkin kita bisa nyari-nyari bahannya buat naikin status-status semua semua statusnya nih biasanya ada pembagian tugas tapi gimana Bingung lupa lupa lupa Oke, okay, ternyata ada tutorial free time juga ya, hari libur. Oke, okay, kita bisa tidur juga, males-malesan. Kita bisa nyuruh juga, gitu. Okay. Dimana semuanya, oke. Okay, Kalau misalkan itu pause aja ya. Kalau misalkan ini kecepatan, tolong di pause aja. Zaidrom sama Gerdong, kita bisa pergi ke sana. Itu ada di mana? Oke, okay, sudah masuk ensiklopedia mungkin lebih paham nanti di subtitle Indonesia lanjut ke bagian free time. Kita save dulu deh. Mungkin mudah-mudahan di sini ada yang bisa kita masak ke dulu. Mungkin ada yang bisa dibuat gitu. Udah enggak udah enggak bisa. Belum bisa. Yang penting ada kanan dropnya Tapi sayangnya kita kismin Karpos Boulder ada. Oke okay, ambil air aja. Ini apa ini belum? Aini okay. Kita bisa ambil? Oke okay, ambil. Nike-chan, osoi ne. またおはよう、 来てませんけど。本当 彼氏やっぱそんなとにかく Nike, mau, tidak apa Oke okay, kita lanjut di sini meskipun kita free time ya kita harus nyari Niki event oh, kan. eventnya Niki kita ngambil event Niki tadi pas liburan dan di sini cuman bawa jess ya nah, apa-apalah tapi kita cek sambil ngecek ngecek mungkin ada yang baru atau gimana gitu pas hari libur gini murid-muridnya kemana mungkin beraktivitas atau kemana Ih, kamu panas-panasan terus liburan? Kritikal, oh iya, bisa mungkin. Bisa bikin Waisonsro atau di dimana Strogo Belum ada yang bisa dibikin Ternyata Kalau gak soal, bisa dibikin dengan Oh, ada thunderstone. Ada nanti deh. Bingung masih belum ada. Oops. Oke sambil kita keliling-keliling dulu. Hai, di sini ada? Oh nggak ada. Ternyata mereka liburan. Oh, ayo kita ke atap. Ada yang pacaran di sini. Oh kan yang di atas ternyata mereka liburan ke sini dan preman ada di sini ya lo Eh, jangan pacaran di sini kali ya. Oh, ternyata cities-nya. Oke kita mau keliling-keliling dulu pas liburan ini murid-muridnya pada kemana? Eh hey, kamu masih di sini aja? Tulisannya bagaimana? Eh masih aja? No, sini ada apa? Di sini masih kayak bubuk bau. Ini. masih tetap begini oke okay deh ternyata sebagian masih ada yang sama untuk di kelas mungkin kita lihat cek cek oh pasapam dan ini masih ada di sini ngapain coba dan pasti tulisannya sama. Coba kita cek yang di pasar. Pampers atau kamu lagi ngapain? Oh, ternyata tulisannya berbeda. Um, beda Nih. Oh, ternyata tulisannya berbeda. Ini Halo kamu dari sini aja terus ya, ya tulisanmu masih sama sama CEO nya nggak diiniin jadi diganti ya udah dadah apakah ada yang baru kalau misalkan keliling kelamaan mungkin ya. Mohon maaf teman-teman dan di sini ada pasatum di sini. Ah, mungkin langsung aja deh. Lanjutin. Ini masih tetap sama, masih tetap sama. Mungkin ada momen-momen gitu yang gimana eh ternyata dia masih gila. neng neng ini belum waras. Lepas liburan. Dan kita cari di fakulti room Oke okay deh Kita cari di fakulti room 下じゃないよ。呑気 Jadi, aku hanya ingin mengambilnya. それよりも今まあ、耳とか尻尾 <sighs> いくつか常識がずれてるところが数が少ない Tidak. まさか。 いうことを大声でえなんでなんでって。それは。言えいや、 先輩、ミケちゃんの キャニオンの 2人 pertama ternyata kita event untuk Niki. Dan sekarang ada free kedua. Pertama kita save dulu. Jangan lupa untuk di save. Oke, okay, di sini ada 4 Ya, ya ya ya ya ya ya mau nanya Jess dan kita bisa masuk ke ceritanya si Jess pas waktu berita time. Oke nanti dulu yang dulu kita mau satu, karena kita butuh mikrofons. Halo, oh, bukan apa-apa. Ini apa -apa. sekalian aja bikin tiga. Oke okay, mantap. Atau nanti kita punya empat. Oke okay, pas liburan ini. apakah di sini tutup? Oh ternyata tidak dan ini yang masih ngerumpi masih aja. Oh ternyata kau oh, sih soal itu. Jadi bapak-bapak ah bapak-bapak ya, error. Rush. mungkin ada yang baru nggak ada yang baru ah ada yang baru Pasti liburan nander doang ya. ambil beli satu dah dah, dah. ada yang baru kafetaria mungkin di kafetaria ada yang baru atau gimana si gitu Oh ini ada yang tukang gosip Halo tukang hmm? gosip Gosip apaan coba ini Seribu gila mal Ini sebenarnya gosip buat apaan coba Oke deh, kita cobain aja ini salah satunya ya ini apa sih game For A? Ah, Sebenarnya ini buat apa belum tahu, tapi mau ya jadi check ya dulu deh. Atarashiネタどんどん作ってきてよ。Oke, okay. kita ternyata kayak beli informasi gitu. apaan sih? Nah, Sebenarnya informasi apa yang kita dapat gosip doang Pak atau gimana mana? Oke deh, cuma gitu doang. Aua. Nani. Nanti kita cek aja di subtitlenya. Nih beli satu satu, dah. Oke kita langsung aja. Ini sebenarnya harusnya kita itu cari, cari duit kalau pas liburan, kalau banget pengen enak. sekalian beli beli dungeon. Arah. Ah, cuman gitu doang. Masuk sebelum guy dominatory. Nah ini ada girl dominator Ini maksudnya apaan coba? Kita cek deh. Oke, okay, assalamualaikum. Sebenarnya ada apa ini? Aku bawa temen loh. Ada apa, halo Hei, kamu lagi ngapain hei, Orsis Oke, okay, ternyata untuk para cowok Dan disini kita semuanya bisa tidur Tanpa mengawati nipun dari dia Gimana yang, ber? yang cewek ternyata sebelah. Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, udah dijagain. Ternyata. Aduh, ini kesiaan, kamu kecapeannya. Aduh, kikil, namanya kikil, soto kikil. Eh, hey, aku mau ke sana. Kotor, laki-laki kotor, bagusan laki sana Oke oke oke. kita kita bisa melewati, tapi menitan kita ikutan ngeceptude. Lalu kita lanjut ke bagian cerita story yang dia pas waktu liburan. Oke. Okay. Step dulu. Mungkin sebelum itu saya mau Ini dulu deh apa? Cari-cari bahan dulu mungkin buat tambahan apa, -apa juga. Nanti ke workshop lagi. Oke okay, teman-teman ternyata Sekarang udah kumpulin Tadi beberapa bahan dan kita lanjut aja Langsung ke cerita Yang liburannya Jess ya Kita langsung aja Oke okay. Silahkan nih simak ceritanya 遅くなっちゃっ yeah, <saat> <ện Ash Walker> の材料は入れて Apa yang <笑>こうなったら bisa我覺得? Ataw akan dikauas aap yang 手つけ Oke, okay, kita langsung save dulu aja. Di sini kita lanjutin untuk membantu si Jess. Oh iya, tadi pas kumpul-kumpul bahan nah, dapat juga di The Happy ya, Pusat dapat resep yang baru. Cuman resepnya nah ini. Dapat resep yang baru, kita bikin dulu deh. Kita mau bikin closer, close. Mungkin kita bikin agak banyak kalau nggak salah, ini kepake Oke, okay. terus bikin apa lagi tadi yang dibutuhin? Masih belum bisa. Ini butuh carrot. Kita harus... untuk menaikkan status di ya hari libur Sebenarnya hari libur, tapi sayang banget kalau nggak dipakein buat naikin soalnya Soalnya nanti kalau tugas battle lagi ya lumayan Koral, bisa dibikin pakai apa? Oh, mantap. Ternyata bisa bikin baru. Letter koral, ternyatanya yang lebih tinggi. belum ada elemen, oke. Okay. Kita naikin nanti SP sama ininya. Oke okay, mantap. Oh, nya Dev sama HP deh. Oh, belum bisa ini belum bisa. Oh, ini bisa dirubah pakai Warden Club. Jadi apa? apa? Oh, tetap langsung bisa. Brownie Hammer punya Silent. Oke. Okay. Uh dan klub masih bisa berubah. Masih brownie hammer. Cuman ininya wow. Belum bisa, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, Poison slow, oke. Okay. Jadi, apa? Uh, run go bagus, enk. Ya, mid. Oke, okay. mantap. Oke, okay, langsung aja kita cek ke Growbook. Oke, okay? Growbook mungkin naik langsung. Oh, mantap. Letter Coral langsung naik. Dan Soundgum Letter ternyata ngasih peran. Oh, mantap. Langsung 3 empat masuk saat. Langsung. Oh, jurus baru. Pasti ada jurus baru. Satu, dua, disini, one, hit Oke, okay, akhirnya nambah. Disini naik tiga Lalu ada item knowledge. Oke, okay. ini apa? Belum tahu, belum ketahuan. Oke, okay. mantap jiwa sekali ada, di sini belum ada R1, mudah-mudahan ada, keluar oh, mantap ternyata naik juga one hit ini hit hit naik oh, mantap petang gun land. next Jess, bagaimana? oh, ini ternyata naik lagi oh, Skloria naik yang ini. Oke, oke. ini one hit, nice. Blue. Okay. Blue. Dan ini Warden cloak naik. Nice. HP mantap. Defense, nice nice ataik naik niki makin bereket. oh mantap jiwa sekali makin banyak nih kita lihat cek uh, udah naik niki paling gede oke okay, kita save dulu jangan sampai hilang lanjut ke ceritanya Jess jangan lupa ngambil air buat minum. Oke okay, di sini ada tanda serunya dua di halaman. Oke kita langsung aja. Berarti di sini satu lagi. o kan ke sini ternyata 失礼します誰もいない困ったな Nialu ¿ Enter? Kalte k ini ini aku itu orang kulemain ngejek ngek, ikut. lagi nyolong ini, karena kan tadi meledak banyakin rusuh. Ini nukana. Oke nyolongnya beres, langsung ke kampus crown これ Saja atau Oke, buang sampahnya udah beres tadi karena bekas dari meledak. Ini ada pedip tadi, nyilang. Oke, kita ya, ngomong mungkin, mungkin di sini ada yang baru dan ternyata nggak ada yang baru ya yeah. thank you ah, uh over mm Ben いやこれくらいなら別にこれくらいさっきマナに聞いたけど 10回中9回 試そうとして せいじゃない <tindään> <tindään> <twy> <sharpad> Okay, kita masuk ke event mungkin untuk part pake... nah, sampai sini ya. itu ada cerita kita lihat dulu ini ada event apa dulu.それではお待ちかね、期末試験の内容を発表する。Oh, dulu. yang ujian itu ujian akhir. Hai, hai,沈黙に。今回の試験のポイントは、いかに短期間で指定のものを作れるか。 そこ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 わかった あの材料だけでも Oke okay, kita harus kede nanti untuk ujiannya ya udah cari hupin muncul lagi play langsung muncul lagi dari belakang また出てきた。あり合わせで Oke, okay, mungkin sampai sini dulu untuk part ke-6 ya. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalkan kalian mendukung channel ini, dan nah, seperti biasa, game ini pasti menggunakan segi Indonesia dan mesti banyak sekali kekurangan yang. Saya bilang ya masih banyak kekurangannya Tolong komentar ya, aja deh Yang mungkin kalau misalkan kalian kosong Saya banyak pulak balik explore mungkin, Atau bikin-bikin suatu barang ya Mohon maaf ya Tolong nah, langsung komentar aja Jangan lupa like-nya Dan jangan lupa di subscribe Oke terima kasih buat semuanya Thanks for watching